Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Komeng, Meja Donat Art. Oke okay guys, sekarang kita rakit ya. Ini bagian perakitan sekarang. Oke okay guys, kita bolongin supaya nanti uh, sekrup tidak terlalu menonjol ya guys. Simak baik-baik, guys. Setelah itu, kita lubangi dengan mata bor tiga mili, ya, guys. supaya triplek tidak pecah guys karena ini penyambungan Siku ya guys Oke okay, kita kasih screw Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe, dan tekan lonceng juga guys. Jangan lupa. Terima kasih. Oke, okay, jangan lupa di sambil diratakan ya guys. Bagian pertemuan tripleknya supaya diratakan. Oke okay guys sekarang pemotongan triplek 12 mili mm untuk bagian bawah ya guys Nah nanti ukuran sama buat yang di atas ya guys Nah di atas itu gak perlu triplek yang terlalu tebal Cukup triplek melamin 3 mili mm aja ya guys hingga tiga mili paling nanti untuk bagian lampu aja dikasih sedikit ukuran kira-kira 12, 12 cm guys. nah ini hasilnya guys sudah terbentuk ya guys nah, ini yang sudah dibolongin dilubangin ya guys Nah ini bagian atas yang sudah dilubangi untuk lampu ya guys uh, Seperti yang saya bilang tadi dikasih triplek 12 mili secukupnya kira-kira 12 cm atau 15 cm ya guys Oke okay guys tunggu video selanjutnya Salam pemula Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh